Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om swastiastu, nama budaya, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati, kembali kita bertemu secara daring pada kesempatan siang hari ini. Setelah minggu lalu kita tidak berjumpa karena hari libur nasional. Ya, mengawali acara ini, saya juga seperti biasa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan indikasi topik untuk dibahas pada press briefing siang ini. Topik-topik pertanyaan tersebut akan saya bacakan nanti pada sesi tanya-jawab <coughs> seperti biasa dan rekan-rekan media I press briefing kepada hari ini difasilitasi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Bapak Duta Besar Teguh Kaisasya yang kali ini didampingi oleh narasumber lain yaitu yang pertama kosher Paji 20 Indonesia Bapak Duta Besar Dian Kiansha Jani lalu yang kedua adalah Bapak Direktur Asia Timur Bapak Santo Darmo Suwarto lalu Bapak Yuda Nugraha Direktur perlindungan WNI lalu ada Direktur HAM dan Kemanusiaan Bapak Habib dan juga telah hadir bersama kita juga Direktur Informasi dan Media Bapak Harkyo Harkomoyo dan untuk efektifnya cara ini saya persilahkan langsung kepada Bapak juru bicara untuk memfasilitasi press briefing siang ini kepada Bapak Duta Besar Teguh Faisal Syah. dipersilahkan Terima kasih terima kasih Mas Apung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, nama budaya, selamat kebajikan, selamat siang, rekan-rekan media yang saya hormati. Uh, saya bergembira pada kesempatan ini kita dihadir bersama kita, beberapa narasumber, yang akan memberikan uh, updating atas beberapa, beberapa isu yang menjadi perhatian kita bersama, tentunya juga menjadi perhatian media. Uh, saya akan mengundang untuk, per, untuk yang pertama memberikan briefing Saudara uh, Santo Dalamu Sumato, Direktur Estim PAS, untuk memberikan pengumuman terkait rencana kunjungan Perdana Menteri Australia dan hal, hal lain terkait dengan konteks kunjungan tersebut. Untuk itu saya mulai dengan mengundang Pak Santo dulu. Silakan Pak Santo. Terima kasih banyak Bapak Jubir, Bapak Duta Besar Tukuh Terima kasih banyak atas apa namanya, um, undangannya untuk menyampaikan sedikit terkait dengan rencana kunjungan Perdana Menteri Australia ke Indonesia teman-teman um, um, dari media nasional dan media lain-lain uh, juga, luar negeri juga ingin kami sampaikan bahwa uh, Perdana Menteri Australia akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada tanggal 5-7 Juni tahun 2022 jadi dari hari Minggu sampai hari Selasa kegiatan utamanya diselenggarakan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022. Nah, Indonesia akan menjadi tujuan kunjungan bilateral pertama bagi yang Perdana Menteri Albanese semenjak beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Australia yang ke-31 tanggal 23 Mei lalu. Nah Hal ini tentunya menunjukkan arti penting dari kemitraan strategis komprehensif RI Australia yang dibentuk pada tahun 2018. Perdana Menteri nize yang akan didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Pemerintahan Baru, dijadwalkan melakukan pertemuan yang diberi, diberi tajuk Annual Leaders Meeting dengan Presiden RI pada tanggal 6 Juni 2022. Lokasinya masih akan ditetapkan dalam beberapa waktu ke depan. Nah, dalam pertemuan tersebut, diharapkan kedua pemimpin berfokus pada upaya penguatan kemitraan ekonomi di antara kedua negara, terutama dalam rangka upaya percepatan pemulihan ekonomi, pemulihan secara umum pasca pandemi. Terdapat juga kemungkinan bahwa kedua pemimpin akan mengangkat isu-isu yang menjadi perhatian bersama di tingkat regional ataupun tingkat global. Mungkin kami juga dapat berikan informasi bahwa Annual Leaders Meeting ini terakhir diselenggarakan di Canberra pada bulan Februari tahun 2022. Kemudian kami juga ingin menyampaikan informasi bahwa sebelum akan diselenggarakannya kegiatan ELM tahun ini ataupun um, minggu depan itu Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Australia juga akan melakukan pertemuan uh, pada hari Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022 untuk membahas isu-isu yang kemungkinan nantinya akan diangkat pada kesempatan annual leaders meeting sebagaimana diketahui um, Menlu RI dan Menlu Australia yang baru ini sudah melakukan um, percakapan pertelepon juga dan harapannya kegiatan pertemuan um, Kali ini bisa men-setting beberapa hal terkait dengan rencana annual leaders meeting yang pertama dilakukan oleh perdana menteri Albanesi ini dan yang dengan kalau dengan Pak Pak Jokowi ini udah beberapa kali gitu ya dilakukan ya termasuk terakhir kali dilakukan di kamera. Mungkin segitu saja dari kami Pak Jubir terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Santo Darmo Sumarto Direktur Asia Timur. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak juru bicara. Uh, terima kasih Mas Ampung. Terima kasih Mas Anto juga. Rekan-rekan uh, sekalian hadir bersama kita, Bapak Habib, uh, Direktur HAM KEMLU. Uh, beliau juga ada engagement lain pada jam 2. Jadi saya sekarang dibuka saja, kalau ada yang mau bertanya, menanyakan sesuatu terkait isu-isu yang menjadi bidang pekerjaan Pak Habib. Kalau terkait... Pertemuan GPDRR sudah selesai di Bali dan sudah banyak pemberitaannya. Jadi kalau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Silakan, Mas. di kelola juga. Terima kasih. Oke. Okay. Baik, rekan-rekan. Kalau uh, Saya persilakan pertama kali dulu kepada Pak Dir Habib jika ada hal-hal yang ingin di-highlight dalam, dalam press briefing kali ini. Sebelumnya juga saya persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Oh, sudah ada Mbak Retno Mandasari dari RRI. Namun saya persilakan dulu Pak Habib sekiranya ada hal-hal yang ingin disampaikan. Uh, terima kasih uh, Pak Abung, Pak Dirjen uh, yang kami uh, hormati, rekan-rekan media uh, dan uh, pers yang kami hormati. Uh, saya ingin hanya menggunakan kesempatan ini pertama untuk menyampaikan uh, terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan media dalam membantu menyukseskan uh, terselenggaranya pertemuan tujuh uh, Global Platform for Disaster Reduction yang telah berlangsung dengan baik dan sukses uh, minggu lalu di uh, Bali. Dari target capaian kita ada 4.000 peserta yang hadir secara fisik, sudah terpenuhi, sementara yang hadir secara online dari berbagai belahan di dunia juga lebih dari 2.000 peserta. Teman-teman yang kami hormati, juga dari proses ini nanti kemudian akan kita lanjutkan juga dengan penyampaian hasil-hasil pertemuan dimaksud kepada pertemuan humanitarian affairs segment di New York dan yang terakhir pada pertemuan Sendai Framework yang akan dilakukan di New York pada tahun 2023 yang akan datang sekali lagi pertemuan ini telah berhasil memberikan leadership Indonesia dalam isu penanggulangan bencana dan juga uh, memberikan arti uh, tersenggara yang uh, penyelenggaraan yang baik secara fisik maupun tercapainya substansi dengan kesepakatan tujuh poin utama di dalam uh, Bali Sustainable Resilience Declaration atau Cocher summary uh, mudah-mudahan ini juga nanti memberikan contoh baik bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pertemuan yang besar dilibatkan dengan berbagai stakeholders yang banyak dan uh, tanpa adanya uh, gangguan atau dampak dalam hal pandemi yang yang sedang kita hadapi bersama-sama uh, sekarang ini. Demikian uh, Pak Dirjen Mas Sapung terkait uh, GP Terima kasih Pak Habib. Sekiranya ada rekan-rekan yang ingin bertanya terkait hal-hal yang ditangani oleh Pak Bir Habib, yaitu tentu saja berkenan dengan HAM dan kemanusiaan, silakan mengajukan pertanyaan via chatroom atau mengaktifkan fitur resenya. Di sini sudah ada Mbak Retno dari RRI. Silakan Mbak Retno. Terima kasih Mas Apung. Maaf saya tidak mengaktifkan kamera. Pertanyaan untuk Pak Habib. Pertama-tama, selamat Pak, sukses penyelenggaraan GPDRR ketujuh Pertanyaan saya, ini kan selanjutnya di tiga tahun ke depan, di 2025, tuan rumahnya adalah Swiss. Kemarin perwakilan dari Swiss sudah menyatakan bahwa mereka akan belajar banyak dari Indonesia untuk penyelenggaraan GPDRR. Apakah sejauh ini sudah ada pembicaraan terkait hal tersebut, Pak? Terima kasih. Uh, terima kasih untuk uh, pertanyaannya. Uh, dalam kaitan ini secara formal memang belum ada pembicaraan tersebut, namun uh, di sela-sela penutupan pada tanggal 27 Mei yang lalu, uh, Duta Besar uh, Swiss uh, secara informal juga menyampaikan apresiasi atas terselenggarakannya dengan baik JPDRR uh, dan uh, tentu mengharapkan kerjasama uh, Indonesia dalam aspek uh, penyelenggaraan, baik yang secara substansi maupun secara konferensi dengan suksesnya GPDRR di Bali yang lalu tentu pemerintah Indonesia siap bekerjasama dengan Swiss ya untuk membantu juga bagaimana penyelenggaraan pertemuan di 2025 akan lebih baik lagi dan sekali lagi tujuan akhirnya adalah membantu seluruh masyarakat dunia siap dan tangguh dalam menangani atau menghadapi bencana tidak saja bencana-bencana yang konvensional namun juga bencana-bencana yang baru, emerging disaster, seperti halnya terjadinya pandemi. Demikian, Mbak. Terima kasih, Pak Habib. Saya melihat tidak ada rekan-rekan media yang mengajukan pertanyaan, khususnya kepada Pak Habib, dan juga tidak ada rekan-rekan yang mengajukan fitur resennya untuk bertanya secara langsung. Untuk itu, saya kembalikan sekali lagi kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar, Teguh Faisal Syah. Dipersilahkan, Bapak. Terima kasih, Mas Apong. Sekali lagi, terima kasih Mas Santor dan Mas Habib. Saya ingin mengundang selanjutnya Pak Duta Besar Dian Syarjani untuk memberikan update kepada kita bersama beberapa isu terkait G20 yang perlu kita sama-sama ketahui. Saya persilakan, Pak Terima kasih, Pak Jubir. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan media, seperti biasa, saya sampaikan highlight of the week terkait kegiatan G20 pada minggu lalu dan mungkin beberapa minggu ke depan minggu lalu telah dilaksanakan second development working group pada tanggal 23 sampai 25 Mei 2022 dan berlangsung secara hybrid membahas draft outcomes, mulai membahas isu-isu substansi ada beberapa isu yang tentunya dibahas lain strengthening recovery and resilience in developing countries LDC and small island development states To withstand future crisis and then scaling up private and blended finance. Tentunya pertemuan juga dihadiri oleh seluruh negara anggota G20, invitees dan OE. Um, berikutnya, the third uh, DWG meeting, uh, Development Working Group meeting, akan dilaksanakan di Bali tanggal 9-11 Agustus, dan tentunya pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 uh, dia akan dilaksanakan di Belitung. I repeat, di Belitung. Sumatera pada tanggal 79 September 2022 ini sejalan dengan apa yang kita inginkan agar pertemuan disebar ke seluruh wilayah Indonesia jadi belitung will be uh, pertama kalinya uh, melakukan pertemuan internasional seperti G20 tersebut um, tentunya di WG Indonesia juga uh, mendorong lagi upaya-upaya uh, UMKM uh, agar terus aktif ini salah satu platform yang kita coba dorong di berbagai working group. Isu lainnya yang, yang juga saya ingin laporkan adalah Labor 20 telah dilaksanakan di Manado membahas berbagai isu-isu terkait dengan apa labor dan banyak keikutsertaannya. Juga telah dibahas sorry dilakukan pertemuan G20 Empower. Webinar Series Road to G20, dan ini dihadiri oleh pengusaha-pengusaha wanita G20 dengan tema mengurangi ketimpangan gender dalam dunia kerja dan dunia usaha. So, fokusnya kembali lagi ke, ke isu how to promote gender yang merupakan agenda utama kita juga di G20. Dan G20 Empower adalah apa ya, pertemuan pengusaha-pengusaha wanita ya, G20 untuk membahas isu-isu yang kekinian. Ini merupakan webinar yang yang serangkaian webinar yang telah dilaksanakan sebagai road to G20. Nah, hadir sebagai pembicara tentunya saya nggak akan detail, tapi antara lain dari apa dari pihak. Kementerian Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan dari Kemendikbudristek, teman-teman dari PLN, ada Chief Corporate Affairs, ada L'Oreal Indonesia, ada co-founder aliansi laki-laki baru, dan ada Direktur Institut Kapal Perempuan, among others. Jadi, banyak yang yang, yang dari pihak swasta, juga Pertamina, Ailo, dan semacamnya. Ada kurun waktu minggu lalu. Dan dua minggu lalu dilaksanakan TT Y20 dengan tema planet yang berkelanjutan layak Huni di Balikpapan. Dan ini akan dilanjutkan juga dengan nantinya pertemuan berikutnya Y20, yaitu U20, yang akan dilaksanakan di beberapa tempat, antara lain di Manokwari pada bulan Juni ini. Di Balikpapan tersebut tentunya di, dihadirkan pembicara dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Uh, Roundtable on Sustainable Palm Oil, Kenyan Youth Biodiversity, Biodiversity Network, uh, terus juga ada talk show yang menghadirkan Center of Competence for Climate Change, Environment, and Noise Protection the Aviation Hessen, uh, dan berbagai uh, apa uh, CEO dan, dan founder kait, uh, kaitan dengan climate change. Uh, sebagai catatan yang telah kami laporkan uh, sebelumnya, dalam rangka um, kedekatan dan harmonisasi hubungan antara G20 dengan presidensi G20 dengan G7 um, telah dilakukan pertemuan baik dalam tingkat Sherpa Sherpa G20 dengan uh, para Sherpa G7 pertemuan development ministers di Berlin uh, antara Menteri uh, PPN Bappenas uh, mewakili uh, presidensi G20 Indonesia dengan uh, G7 uh, counterpartnya juga pertemuan di Berlin 26-27 Mei antara Menteri LHK dan Menteri SDM Indonesia dengan counterpartnya dari G7 yang menangani isu Climate, Energy, and Environment Minister Meeting. Saya juga ingin laporkan bahwa kita dalam proses persiapan penyelenggaraan Foreign Minister Meeting tanggal 7-8 Juli ini, dan untuk seperti yang biasa saya laporkan, kedepannya untuk teman-teman media, uh, uh, pada bulan Juni akan dilakukan pertemuan putaran kedua maupun ketiga uh, berbagai working group, antara lainnya kaitan dengan Health, the second Health Working Group Meeting yang akan dilaksanakan di Lombok tanggal 6, 7 Juni, uh, the second uh, Trade Investment and Industry Working Group uh, yang akan diampu oleh teman-teman Kementerika dan Kementerika Print di Solo pada tanggal 6, 9 Juni, the second uh, Education uh, the, apa, Environment uh, Working Group, teman-teman uh, uh, LHK, tanggal 20 Juni. Uh, education juga akan melakukan pertemuan, dan tentunya employment, the Employment Working Group akan dilakukan pertemuan tanggal 13-14 Juni di Jenewa uh, on the sideline of pertemuan ILO, International Labour Organization. Um, Uh, untuk sebagai catatan, sebagai rekap, pada bulan Mei 2022 tercatat 35 kegiatan yang telah berlangsung, sedangkan bulan Juni uh, tahun ini uh, tercatat uh, akan dilaksanakan 44 kegiatan uh, terkait dengan G20, yang meliputi uh, Business 20, uh, KT, KTT Y20, uh, ada ISU Empower, ada Finance Track, Infrastructure Working Group, International Financial Architecture Working Group, di Sherpa track sendiri akan dilakukan uh, pertemuan uh, Health Minister meeting uh, TIIWG uh, and then pertemuan-pertemuan uh, lainnya mungkin uh, saya rasa itu dulu Pak jupir uh, supaya not, not to be too long tapi uh, please stay tuned to the calendar of events Bapak-Ibu sekalian teman-teman media to, dan sekali lagi pesan sponsor kami tolong juga uh, bantu meliput uh, apa yang dilakukan oleh teman-teman di berbagai sektor G20, so I leave it at that for the time being. Thank you, Pak Jubir. Terima kasih, Pak Trian. Selanjutnya saya mengundang Pak Yuda kalau ada hal, -hal yang disampaikan terkait perlindungan manning. Silakan, Pak Yuda. Siap. Terima kasih, Pak Jubir, Pak Dubes Faisasa, Pak Dubes Tiasa Jani, Pak Diriyo, Mas Apung, teman-teman media. Merespon beberapa pertanyaan yang disampaikan teman-teman media terkait dengan peristiwa penembak penembakan yang ada di Amerika Serikat, izinkan kami mengupdate bahwa pada tanggal 1 Juni tahun 2022 telah terjadi tiga peristiwa penembakan di Amerika, masing-masing di Grand High School, Van nice California pada pukul 15.30 waktu setempat, yang kedua di supermarket Walmart, Pittston Township, Pennsylvania pada pukul 16.00 waktu setempat, dan yang ketiga di St. Francis Hospital, Tulsa, Oklahoma pada pukul 16.50 waktu setempat. Segera setelah mendapatkan informasi tersebut, KJRI kita yang ada di Los Angeles, di New York, dan juga di Houston, berkoordinasi dengan otoritas tempat, dan juga dengan simpul-simpul masyarakat WNI yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dari informasi yang diterima oleh tiga perwakilan kita tersebut, tidak ada korban WNI dalam peristiwa penembakan tersebut. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua mengenai maraknya penembakan yang terjadi di Amerika Serikat menyikapi hal tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan oleh perwakilan RI kita, pertama tentunya meningkatkan koordinasi dengan otoritas keamanan setempat di wilayah kerja masing-masing, terus menjalin komunikasi dengan komunitas masyarakat kita dan juga pemuka-pemuka masyarakat Indonesia yang ada di sana menyampaikan himbauan kepada masyarakat kita yang ada di Amerika Serikat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dan kehatian kehati Jangan jalan sendirian, gunakan badai sistem ya. kemudian laporkan segera ke otoritas tempat dan juga perwakilan RI terdekat jika terjadi tindakan kekerasan, aksi kriminal ataupun kegawatdaratan yang lain, pastikan juga ini tidak lelah-lelahnya kami mengingatkan agar setiap warga negara Indonesia segera lapor diri melalui portal peduliwni. Ketika datanya telah ada dalam sistem database di Kemlu dan di Perwakilan RI ini akan meningkatkan kecepatan dan juga keakuratan respon dari Perwakilan RI dan juga bisa download aplikasi Safe Travel Kemlu. Di situ akan ada informasi-informasi update dan juga informasi hotline seluruh perwakilan kita yang ada di Amerika dan juga di seluruh dunia. Yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan teman-teman semua, terima kasih. Demikian Mas Apung. Baik, terima kasih. Terima kasih buat rekan-rekan media yang sudah bergabung dalam press briefing hari ini. Sehat selalu ya. Saya kembalikan ya Mas Apung. Baik, terima kasih. Uh, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Teguh Fazasya, beserta Bapak Narasumber lainnya, ada B Bapak dubes Jani, Bapak Yudha Nugraha, dan juga Bapak Harto Harkomoyo, uh, dengan demikian, press briefing Mingguan Kementerian Luar Negeri ini telah berakhir. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, dan terima kasih juga atas bantuan rekan-rekan media yang telah turut mengedukasi masyarakat tentang poligri dan kegiatan diplomasi Indonesia. Dokumentasi press briefing seperti biasa akan kami sampaikan secepatnya melalui komunikasi reguler kita. Baiklah, saya akhiri press briefing kali ini. Salam sehat untuk kita semua dan kita akan bertemu lagi pada press briefing yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih semua media.